Oke okay, next, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya di sini Awir Official Terlebih dahulu saya mengucapkan kepada teman-teman Semua yang berada di luar sana Semoga keadaannya sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya Dan terima kasih yang telah mengklik tombol subscribe Dan di share terhadap teman-teman yang berada di luar sana Oke okay, teman-teman Kali ini di depan saya ada mobil kanter Tahun 2015 ya Yaitu 110 PS, Voso, Call Diesel Turbo, Intak, Polar. Golengkap, suratnya lengkap, prebis semua ya, pajak juga masih hidup, kir juga masih hidup. Di sini ada tambahan listnya berwarna kehijauan di sini, bumper masih original dan original juga bagian kepalanya, ba nya terbuat dari box. dari review bagian talangnya seperti ini teman-teman ban naiknya gajah tunggal sekitar 80% ready bagian belakangnya seperti ini juga ya gardannya masih bersih oke sasis kita lihat juga juga masih bersih bagi yang berminat silahkan kontak persen ke nomor 08 atas nama Awyork oke okay, next kita review bagian sebelah kanan juga ini bagian box Hunter 110 PS buka harga 260 juta nego di tempat ya bagian berminat ini bagian mesin bersih Kanter tahun 2015 110 PS. Oke kita review sedetail mungkin. Ini bagian kepalanya. Mbaknya terbuat dari box bukan Mbak untuk muatan seperti Mbak bak truk ya. Karena di sini juga terdiri dari beberapa unit. Ada di sini kanternya kita hitung satu. 2 ini super HDX tahun 2018 3 4 5 5 mobil Canter yang ready khususnya disini bagi yang berminat silahkan saja kontak 0,08 1374 65 6554 atau tuliskan pesan di kolom komentar sedikit kita review bagian dalamnya Nih, ini bagian pintu masih terlihat bersih dan original okay. Bagian rasbor Masih bersih ya Pelapon standar Masih bersih juga Kursinya masih standar juga ya bagi yang berminat silahkan saja tinggalkan pesan di kolom komentar ini bannya gajah tunggal depan juga pokoknya bagian mesin bersih kami akan siap melepaskan mobil dalam keadaan bersih jika ada kekurangan-kekurangan, kami akan bersedia dan siap untuk diperbaiki kembali. Oke, okay. ini bagian sebelah kiri. Pak. Masuk YouTube ya, Pak ya. Oke, teman-teman, seperti ini. Ini bagian kepala, bagian box di atas So, udah terlihat secara terperinci dan jelas Karena di segala motor lagi tahap renovasi atau perbaiki kantor seperti itu teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, dan di follow juga Facebook saya Samsuya. Terima kasih banyak, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.